You party. guys, Halo teman-teman kembali lagi bersama gue Satrio Pasewan dalam channel Rio Satrio guys. Wee. Bagaimana kabar kalian? Di sana sehat? Jangan ya, sampai kalian nggak sehat. Di video kali ini guys, seperti biasa kita akan bikin eksperimen lagi untuk eksperimennya masih tetap akan minuman ya. Pokoknya intinya ini saya bernadar ya saya benadar kalau bisa ini sebelum-sebelum ke-20 konten ya sebelum ke-20 konten harus minuman dulu aku bikin minuman dulu eksperimen minuman dulu ya kalau setelah sampai 20 konten setelahnya 20 konten itu baru kita akan bikin eksperimen mencampur makanan guys jadi sementara ini masih belum sampai 20 konten kan bikin minuman dulu ya intinya aku harus menata dulu ini kontennya guys jadi minuman-minuman dulu sampai ini tertata rapi kalau udah tertata, tertata rapi baru kita ke makanan Oke, sekarang ini requestan dari temanku si Fawasnani Arya ya panggilannya Arya kalau di TikToknya itu namanya Ed Fawaznani, ya dia itu minta bang campur bembeng ini dengan nutrisari Bagaimana rasanya ya? Hmm, ada tau teh? Mari kita ulas. Oke, okay, sebelum kalian nonton video ini, ya, sebelum kalian nonton video ini, usahakan kalian ya subscribe dulu channelnya, ya subscribe. Oh, Leng. mendingan tonton dulu aja lah pertengahannya, baru kalian subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya, like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian, ya. Dan bantu aku sampai seratus ribu subscriber tahun ini, guys. Ya udah, bantu aku ya sampai 100.000 subscriber. Dan kalau kalian ingin aku digat, minta bang, tolong campurin ini, campurin ini, bang. tolong campurin ini, campurin ini, bang. Ya, ibaratkan kamu minta requestan terkait itu, kamu cukup komen di bawah aja, guys. Di komen video ini, guys. Ya, di komen video manapun. Sekarang cukup komen aja, nanti aku cekin satu persatu, terus aku bikinin konten di sini nggak ada yang namanya slow response, adanya fast response semua Dari subscriber dan netizen orang, ya pokoknya orang-orang di luar yang belum kenal aku Minta request, langsung aku bikinkan konten Asalkan mereka janji dulu subscribe channelku, oke? Okay? Bantu support aku, ya Langsung aja kita mulai, ya langsung Ini gelas kosong, oke? Okay? Gelas kosong Mungkin dari awal bilangnya uh, ini pasti channelnya ini buatan ini settingan ini orang pasti dikasih uh, gula atau gimana biar kelihatan enak gitu padahal kan campuran manapun itu pasti nggak enak sekarang ini gak, pakai gula oke okay? kita pengen tahu rasanya kayak gimana nah tanpa gula guys ini tanpa gula oke okay. es membungnya beng udah atas taburkan. Sekarang trisarinya bos, rasa jeruknya bos. <SILENCIO> Ini ya, sip. Udah dimasukkan semua. Wih, jadi dua warna guys. Bawah coklat, <tuh> atas kuning. Jadi hmm, jeruk. Oke, langsung kita tuangkan. Gua udah nyiapin air guys. Mungkin udah kelihatan dari frame nya ya. Ini gue nyiapin air, nggak apa-apa lah. Langsung aja kita masukkan. Oke, aduk-aduk aja. Nah, kan rata. Warnanya masih terus sih Langsung aja, nggak usah basa lagi. Bonya kayak ini loh guys, tau nggak? Jajanan kayak kongguan itu. Ah, usah basa basi Langsung aja kita mulai. yuk jangan lupa mantranya. Cupapi mu cupapi mu Papi munginya nyok, coba papi munginya nyok, kita mulai. Enak banget sumpah serius enak banget. Gue bisa katakan ini ya, marimas campur coklat. Langsung gue beda. Perpaduan coklat dengan jeruk guys. Hmm. Kayak ini kekuatannya ini dari minuman tersebut yang gue minum ini itu kekuatannya dari nutrisari. Soalnya pas masuk ke sini ini rasa nutrisarinya itu dari jeruknya itu ada. Tapi barusan saat masuk ke tenggorokan, ini keluar beng-beng, coklatnya Jadi... Mungkin bisa dimasukkan ke ini guys Menu guys Kasih nama apa ya? The Chocolate Fruit The Chocolate Orange hmm. The Chocolate Orange Bagus juga sih, tapi bener enak banget Ntar dulu Oke, gue tambahin ya Enak banget sumpah Terus gua kan banget Dari kelidah ini kan jeruk. Tapi pada saat di ketenggorokan itu coklat. Jadi enak banget. Serius. Apalagi tadi kalau misalnya gua kasih Ice es batu. Boh. lebih enak lagi nih mungkin ya. Soalnya gua gak ada es batu sih. Tapi ya gak apa lah Nanti kan cuma ice man Oke, kalau kalian mau mencoba, silakan. Ya thank you sudah nonton video ini sampai habis. Semoga ini bisa menghibur kalian ya. Semoga ini bisa memberikan hari-hari kalian yang berbutuh berci- Bu. Bisa memberikan warna hari kekosongan kalian ya, guys ya. Dan jangan lupa subscribe aktifkan lonceng notifikasinya, like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian ya dan bantu aku bulan ini sampai 100.000 subscriber guys bantu aku sampai 100.000 subscriber tahun ini guys bismillahirrahmanirrahim bisa, bisa, bisa dan kalau kalian ingin bang calon campurkan ini, campur ini bang campur ini, campur ini, campur ini, campur ini silahkan kamu komen di bawah aja tapi asalkan kalau campurannya itu asalkan campurannya itu ya masuk akal gitu loh guys kalau misalnya campurannya nggak masuk akal gue nggak akan nerima itu mending gue nyari yang amannya aja daripada gue gila karena gila ketololan mendingan gila gila normal gitu gila waras gitu emang ada gila waras <salan sesuai> <salan sesuai> ya yeah. bantu aku subscribe like komen, dan share video ini ke semua teman teman kalian ya bantu aku sampai 100 ribu subscriber tahun ini guys dan ya yeah. Kayak gitu, Yaudah, Thank you, gua pamit dulu ya, guys. Ya, jodah, gua satrio Prastiawan pamit undur diri. See you next time. Video, goodbye.